Melangkah menuju cahaya, sekali lagi. Aku tidak keberatan menuntun Paxley dari kejayaan menuju kehancuran. Aku mengalahkan mereka dengan menggunakan cara mereka sendiri. Tak selesai hanya untuk mereka yang mundur. Huh. Tidak ada kebalikan dari kejahatan. Si